Orang-orang yang belajar dan melatih diri tentang manifestasi, yakni orang-orang yang memprogram ulang pikiran dan medan energi mereka, dan mulai mewujudkan sesuatu, kemudian bertambah besar, bertambah besar, dan bertambah besar. Dan ini dimulai dari hal yang kecil dulu ya, seperti mewujudkan kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, cinta, kebahagiaan, dan lain-lain. Tidak ada yang perlu diperbandingkan siapa sudah mewujudkan apa dalam Hidupnya itu adalah antara Anda dengan diri Anda sendiri Yang menjadi semakin yakin seiring dengan perwujudan-perwujudan yang datang dalam hidup Anda Setelah Anda mulai melatih diri dari hal yang sepertinya kecil atau sepele bagi sebagian orang Jika sudah terbiasa Anda akan lebih mudah untuk melampaui rasa keraguan, kekhawatiran dan ketakutan Kalau tahu ada perasaan-perasaan negatif yang sempat muncul Anda bisa mengatasinya dan vibrasi Anda Kembali menguat dan meningkat kembali Pemirsa saya percaya dan mungkin juga sebagian dari Anda Bahwa perjalanan manifestasi Anda terhubung dengan perjalanan spiritual Anda Tampaknya seperti itu ya Perjalanan manifestasi Anda terhubung dengan perjalanan spiritual Anda Para praktisi manifestasi memiliki kecenderungan fokus kepada impiannya yakni mereka fokus impian dengan hasrat yang membara yang merupakan hal atau tujuan yang sungguh-sungguh dan mereka akan fokus tanpa pengecualian atau alasan mereka akan fokus secara berkesinambungan dan seperti menjadikan hal tersebut seperti pusat hidup mereka hidup dan bernafas dengan hasrat mereka apa yang Anda fokuskan itulah yang cenderung Anda tarik dalam kehidupan Anda Itulah sebabnya praktisi manifestasi atau orang-orang sukses, mereka selalu fokus. Itulah kata kuncinya, fokus apa yang menjadi hasrat mereka dan fokus secara terus-menerus berkesinambungan. Seperti halnya sebatang kristal yang bening, yang memiliki vibrasi frekuensi, seperti halnya radio yang tune in atau beresonansi dengan frekuensi dari pemancar radio, seperti halnya kristal ini yang memiliki frekuensi, begitu juga dengan kata-kata memiliki frekuensi. Jadi katakanlah rumah Anda dikelilingi dengan tanaman-tanaman yang indah dan kristal dan aroma wangi-wangian. Tetapi kalau Anda mengucapkan kata-kata yang negatif, hal-hal tersebut seperti tidak akan ada artinya. Tidak ada hal yang penting dalam proses selama manifestasi, Proses perwujudan impian Anda, yakni kata-kata yang Anda ucapkan. Kata-kata Anda mengandung vibrasi, yakni keluar dari mulut Anda, dan bergetar di pita suara Anda, dan juga berasal dari pikiran bawah sadar Anda, melalui pikiran sadar Anda, yang diproses menjadi kata-kata dan keluar menjadi, melalui mulut Anda. Kata-kata Anda mewakili apa yang Anda yakini? Keyakinan negatif sama dengan kata-kata negatif, sama juga hasilnya negatif. Positif, optimis, dan keyakinan yang berdaya sama dengan kata-kata yang positif, yang sama dengan hasil yang positif. Kata-kata memiliki kekuatan, jadi selalu sadari dan awasi kata-kata Anda atau bahasa yang Anda gunakan. Karena setiap kata adalah vibrasi, setiap kata adalah benih yang Anda tanamkan ke ladang potensial tak terbatas yang bisa menentukan apa yang terwujud ke dalam kehidupan Anda. Setiap kata mewakili apa yang Anda yakini. Lebih penting lagi adalah setiap kata mewakili kekuatan. Kekuatan yang bisa mengubah hidup Anda, kekuatan yang ada hubungannya dengan tujuan dan impian Anda. Hubungan yang diimpikan, kondisi keuangan, kekayaan yang dimaksud, dan lain-lain. Orang-orang yang melakukan manifestasi adalah selalu bicara secara berkesinambungan tentang gairah atau passion. Apa yang mereka impikan dalam hidup dan apa yang menjadi hasrat mereka dan apa yang mereka ciptakan akan menjadi apa mereka suatu hari kelak, mengalami perubahan seperti apakah mereka, apa yang mereka tarik, mereka membicarakannya karena mereka seperti menciptakan sesuatu melalui ucapannya Seperti apa yang diucapkan dengan suatu keyakinan yang bulat dan utuh Di sisi lainnya, orang-orang yang tidak terbiasa melakukan manifestasi berbicara tentang ketakutan Berbicara tentang keraguan, berbicara tentang berita di media Berbicara tentang mengapa dia tidak bisa melakukannya Berbicara tentang semua kenegatifan yang hanya membuat diri semakin tidak berdaya. Semua keyakinan-keyakinan yang membatasi. Pemirsa, kata-kata memiliki sayap. Kata-kata naik melampaui kenegatifan, jadi baik untuk menggunakan kata-kata atau bahasa yang positif yang membuat Anda berdaya. Minimal, perasaan diri Anda menjadi lebih baik dan merasa lebih berdaya. Walaupun belum ada solusi atas masalah Anda saat itu, dan tentu saja ini menyehatkan ketimbang Anda sudah berada dalam masalah ditambah lagi dengan kata-kata negatif yang semakin membuat Anda tidak berdaya. Memang benar, menyadari kondisi Anda yang negatif memang sesuai dengan faktanya. Dan itu jujur kepada diri Anda sendiri. Tetapi yang membedakan adalah, apakah Anda berhenti karenanya? Atau tetapkan niat dan ambil tindakan yang selaras untuk merubah situasi tersebut. Sekali lagi, kata-kata adalah benih yang akan tumbuh di masa depan. Jadi jika Anda berpikir tentang esok hari, bicaralah hanya yang positif, optimis, kata-kata yang membuat Anda berdaya hari ini. Pelaku manifestasi hanya bicara tentang menjadi apa mereka kelak di suatu hari nanti dan mereka bersyukur atas hal tersebut sekarang. Apa yang mereka lakukan, apa yang merubah mereka, dan apa yang mereka tarik dalam kehidupan. Semakin sering Anda berbicara tentang apa yang Anda lakukan, menjadi apa apakanlah Anda di suatu hari nanti, apa yang Anda tarik dalam kehidupan, dan ingat, Anda tidak perlu orang lain untuk mendengar apa yang Anda ucapkan. Anda berbicara kepada diri Anda sendiri. Saya ulangi, Anda berbicara kepada diri Anda sendiri. Self-talk. Anda adalah mendasar sekali, kemudian berbicaralah kepada keluarga Anda, kemudian kepada teman-teman Anda, tetapi hati-hati ya, karena bisa saja mereka merespon negatif terhadap impian maupun tujuan Anda. Tetapi untuk Anda yang memiliki pasangan, alangkah baiknya saling mendukung karena tujuan dan impian ini untuk kepentingan bersama, jika tidak sebaiknya Anda simpan untuk diri Anda sendiri saja. Oleh karenanya di video saya yang terdahulu, yakni cara menjaga vibrasi Anda, di situ dijelaskan bahwa perlunya Anda berkumpul dengan orang-orang yang positif, yang berdaya, yang mendukung satu sama lain, di mana Anda bisa satu vibrasi frekuensi dalam hal ini menjaga vibrasi frekuensi Anda tetap di atas, tetap positif dan bisa terhubung dengan channel ini kalau Anda mau ya. Channel sukses autopilot ini di mana orang-orang dengan minat dan vibrasi frekuensi yang sama berkumpul dan bertemu sehingga bisa saling mendukung dan menguatkan. Gunakan kata-kata untuk afirmasi positif yang memberdayakan. Kata-kata dengan perasaan positif akan membuat Anda tumbuh ke atas. Dengan kata lain jangan hanya mengucapkan sekedar kata-kata, tapi ucapkan kata-kata yang melibatkan perasaan. Ucapkan kata-kata dengan melibatkan hati, empati, antusias, kegembiraan. Kata-kata ini yang mengandung perasaan punya kemampuan untuk merubah hidup Anda. Dan tahu tidak kata-kata tersebut akan merubah medan energi Anda seketika. Pernah tahu eksperimen tentang kekuatan kata-kata yang mempengaruhi struktur molekul air kan? Oleh dokter Masaru Emoto. Begitu Anda melatih diri Anda sendiri... Latilah diri Anda menggunakan kata-kata yang positif, optimis, dan berdaya Hentikan kata-kata yang membuat Anda takut, khawatir, ragu, dan semacamnya Hentikan untuk selamanya Itulah tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, keraguan Dan setiap kali perasaan Anda mulai khawatir Berhentilah dan bicaralah tentang peluang-peluang Bicaralah tentang kelimpahan Apa itu kelimpahan? Salah satunya kelimpahan dalam cinta dan kebahagiaan, sukacita, kekayaan, dan kemakmuran. Kelimpahan yang melingkupi semua. Kelimpahan adalah hubungan yang indah dengan sumber segala sesuatu. Kelimpahan adalah hubungan yang indah dengan sang pencipta. Saat Anda melatih diri Anda untuk menggunakan kata-kata, kekuatan kata-kata, maka Anda akan menarik lebih banyak, mencapai lebih banyak, Menjadi lebih dan Anda mencintai lebih Anda dapat melatih diri Anda Dan waktu yang terbaik untuk melatih diri Anda adalah saat ini Saat ini adalah waktu yang terbaik untuk melatih diri Anda sendiri Gunakan kata-kata untuk mengekspresikan kekuatan Anda Contohnya seperti ini Daripada Anda berbicara saya tidak bisa memiliki perusahaan saya sendiri Coba bicara seperti ini jika akhirnya saya bisa memiliki perusahaan saya sendiri, apa yang akan saya lakukan? Hal-hal berbeda apa yang akan saya lakukan? Bagaimana perasaan saya saat itu? Saya bersama siapa saat itu? Saya berada di mana saat itu? Mulailah Anda menuliskan apa yang Anda lihat dengan rasakan, sentuh. Apa yang Anda ucapkan ke diri sendiri? Bayangkan itu dengan perasaan yang positif. Bagaimana? Hal tersebut bisa merubah vibrasi frekuensi Anda ya. Ya kira-kira seperti itu. Contoh lain, kata-kata yang kuat yang bisa Anda gunakan seperti saya menari apa yang saya fokuskan. Ucapkan kata-kata ini pada hari itu dan Anda akan mengirimkan energi yang positif, pikiran positif dan hasil yang positif. Jadi ingat ya, apapun kondisi Anda, kata-kata positif, Optimis dan berdaya itu lebih bermanfaat, menyehatkan, dan menjaga vibrasi frekuensi Anda tetap di atas. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh ya, silakan posting pertanyaan di komen channel ini, sekiranya ada hal yang kurang jelas dari pemaparan saya ini. Nanti saya akan jawab pertanyaan Anda satu persatu. Baiklah, pemirsa, itu bagian ketiga dari video Law of Attraction Indonesia.